di kepalamu supaya kau semakin pintar dan kau pasti akan mempelajari semua yang guru ajarkan di sekolah nanti Ya, Bibi, tuangkan -tuan lebih banyak minyak. Satu botol penuh. Hmm. <laughs> Kau bilang tidak suka pergi ke sekolah Aku akan bicara dengan adik ipar Dan masalah ini tidak akan terjadi Nimboli Kau selalu saja berbohong. Aku sudah bertanya berkali-kali Katakan yang sebenarnya Tapi tidak Lihat aku Aku tidak berpendidikan Tapi aku bisa pergi sendirian Tanpa tersesat di zaman ini tidak cukup untuk meraih kesuksesan saja, Bu Manggala. Aku menghormati pendapatmu. Tapi generasi ini bergerak cepat, dan yang tidak berpendidikan dan mengikuti kemajuan zaman tidak akan sukses dan akan tertinggal. Sedangkan Nimboli ini anak yang cerdik dan cerdas. Aku yakin saat dia melanjutkan pendidikannya, dia pasti akan berhasil. Dan itu yang kau inginkan, bukan? Agar Nimboli maju dalam kehidupannya dan menjadi orang yang sukses? Benar begitu, kan? Bu Manggala? Baiklah, begini saja. Kau pergi ke sekolah selama satu minggu saja. Lalu putuskan. Kau ingin belajar atau tidak? Hmm... Baiklah Dan boneka beruang itu? Boneka beruang ini Apapun yang kau putuskan Adalah miliknya Kalau begitu aku pasti sekolah selama satu minggu Puskar Ayo, sarapan sudah siap Aku akan taruh di tempat cucian Kamri pasti akan senang karena aku sudah mengikuti perintahnya. Ladu? Kau suka ladu ini kan? Hah? Ayo makan. Aku tidak ingin makan sekarang. Aku akan makan di rumah. Ini, ini makanan. Kamri bilang aku tidak boleh menyanyiakan makanan. Aku akan memakannya. Ibu, apa aku bisa menanyakan sesuatu? Sebelumnya ibu ingin. Aku pergi ke sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Dan ibu ingat saat aku berhenti menghadiri kelas Pak ibu sangat marah kepadaku. Lalu mengapa sekarang ibu berubah? Apa ibu tidak ingin aku pergi ke sekolah dan juga belajar? Dulu situasinya berbeda. Dulu ibu ingin pergi ke sekolah. Tapi setelah melihat perilaku orang berpendidikan itu, ibu kehilangan harapan. Kundan dan ayahnya berpendidikan kan? Kalau pendidikan itu membuat orang berubah menjadi jahat apa gunanya, Nak? Kita tidak berpendidikan. Tapi kita orang baik. Maafkan aku Nimboli Pendidikan akan membantumu. Tapi kalau kau sekolah kau akan habiskan sebagian besar waktumu bersama Bu Anandi dan nyonya kalian. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. kabar gembira membujuk Nimboli pergi ke sekolah itu hal yang tidak mudah luar biasa dokter terima kasih banyak dimana Nimboli penyihir baik hati Heh? dokter kau datang lagi sekarang aku sudah sehat aku tidak perlu obat lagi aku tahu Aku hanya datang untuk melihat kau ke sekolah atau tidak. Iya, iya, aku akan ke sekolah. Lihat, aku sudah pakai seragam sekolah, rambutku sudah dikepang, dan aku memakai sepatu. Senang! Nah, ini hari pertamamu ke sekolah, kan? Berdoalah kepada dewa Ganesha dan Dewi Saraswati, dan minta berkat dari mereka berdua. Hah? Ayo, ayo! Boli? Hah? Ada apa, nak? Nimboli? Nimboli? Ada apa, nak? Nimboli? Nimboli, Nimboli, Nimboli, Nimboli, Nimboli. Puskar, ayo sini, sarapan sudah siap. Kak Amli, aku akan memanggilnya. Puskar, Puskar, Puskar, apa yang terjadi? Puskar? kakak ini akhirnya. Minumlah ini Ayo Puskar minum Apa yang terjadi katakan padaku Puskar Penyihir baik hati Sungguh aku ingin pergi ke sekolah Dokter pasti marah kepada aku kan Tidak nak Dia tidak marah kepadamu Bagaimana dia bisa marah kalau kau sakit Penyihir baik hati Kau akan terlambat pergi ke sekolah Pergilah Aku akan baik-baik saja hmm? Baiklah Hari ini istirahat dengan baik hmm? Aku pergi dulu Apa kau ingin minum, nak? Kau akan merasa lebih baik hmm? Istirahatlah Sekolah kan jadi, aku tetap di sini. Aku membuat alasan masih sakit dan pura-pura pingsan tadi. <guluh> sangat meyakinkan, bukan? <guluh> <guluh> kemarin lah, kemarin oh, putriku Kau sangat menghormati ibumu, sayang. Selalu memberkatiku dengan putri yang sangat pintar, kau membuat ibumu sangat bahagia. Putriku, dokter, bagaimana kondisinya? Apa yang terjadi padanya? Sepertinya dia keracunan makanan. Ini bisa terjadi dengan makanan yang basi atau terkontaminasi. Tapi, dokter, bagaimana mungkin? Pagi ini dia baik-baik saja dan dia belum makan apapun juga. Lalu... Aku tidak bisa mengatakan apa yang terjadi, Bu. Tapi semua gejalanya menunjukkan pada hal itu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Dia akan baik-baik saja. Lalu Ibu bisa membawanya pulang. Terima kasih banyak, dokter. Setelah mengawasinya sepanjang hari, dokter mengizinkan puskar untuk pulang tidak apa-apa, Puskar. Kau akan baik-baik saja, ya? Jangan khawatir. Ayo. Ayo. Hati-hati, Kakak Ipar. Pelan-pelan. Tenanglah. Dia harus minum obat Urmi. Aku akan berikan obatnya dulu. Um, kakak, ya? Aku akan bawakan makanan untuknya. Sejak pagi iya. dia belum makan. Kamli, aku tadi makan ladu. Ladu? Ladu dari mana? Yang yang paman berikan kepada aku aku aku menyimpannya di kantungku lalu pagi ini aku aku menemukan ladu itu dan setelah itu aku memakan ladu itu kenapa kau makan ladu itu puskar kenapa aku sudah jelaskan padamu kan aku sudah jelaskan kan mereka bukan orang baik puskar kau tidak bisa percaya pada mereka mereka hanya ingin menyakiti dirimu saja, Puskar. Cobalah untuk bisa memahami ini. Kenapa kau begitu mudah tergoda, Puskar? Hanya untuk satu ladu saja. Padahal aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Kau pasti sakit karena makan ladu itu. Kau bilang padaku, kita harus menghargai makanan. Kita tidak boleh membuangnya. Jadi aku tidak membuang. Aku memakannya. Aku membuat kesalahan Tapi kau jangan menangis Kamli Aku bersumpah Mulai sekarang aku tidak akan makan apapun Tanpa izin darimu Asumbuh Maafkan aku Kamli Kau akan memaafkanku kan Iya kan Aku sudah membuat kesalahan Kepadamu Maafkan aku Maafkan aku Kamli Maafkan aku Aku tidak akan Mengulanginya lagi ini bukanlah kesalahanmu, Puskar. Dan aku tidak akan pernah mengampuni mereka. Aku pasti akan melaporkan mereka ke polisi. Karena sangat penting untuk mengirimkan pesan pada paman dan bibimu. Kalau kita tidak akan menerima kejahatan mereka lagi. Begitu ya, kau jatuh pingsan? Kau merasa lemas atau kau hanya berpura-pura untuk bolos sekolah? Nimboli, tidurlah, nak. Dokter datang. Ayo cepat, kalau dia bertanya tentang obat, katakan kau sudah meminumnya, ya? Bagaimana kabar anak yang pemberani? Aku merasa letih. Bukan letih, nak. Maksudmu lemah. Kau kan belum makan. Obat yang aku berikan? Apa dia memakai tepat waktu? Aku meminum semuanya Sungguh Bagus kalau kau melakukan hal itu Karena besok pagi kau pasti akan sembuh Dan kau bisa pergi ke sekolah Kau masih ingat janjimu Nimboli? Iya Bagaimana jika besok aku tidak sembuh? Kalau begitu aku terpaksa akan Memberimu obat ini Satu sendok besar untukmu Obat ini sangat ampuh Tapi Rasanya Sangat pahit Dan aku harus memastikan kau minum satu sendok penuh Aku terjebak Sekarang aku tidak punya alasan Untuk tidak sekolah besok Bagaimana ini? Nimboli Kau merasa lebih baik? Cepat minum susu ini Dan bersiaplah ke sekolah hmm? Ibu apa yang harus aku lakukan jika aku tidak pergi ke sekolah maka dokter akan memaksaku untuk minum obat pahit itu Limboli cepat habiskan sesungguh itu kau sudah berjanji pada dokter kau akan pergi ke sekolah kan kalau kau terlambat semua orang akan marah ayo minum aku akan bersiap-siap kotak makan sudah siap dimana Sifam Sifam